Hai Sob, Fahri di sini dan Sobat di sana. Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya. Sobat sekalian, Fahri akan tunjukkan Gigantic Species of Phalaenopsis atau Anggrek Bulan Raksasa. Anggrek bulan yang paling besar di genusnya yang sedang berbunga di Fahri Orchid. Kira-kira Anggrek Bulan apa itu Sobat sekalian? Dan seperti apa penampakannya? Sobat penasaran ikutin Fahri terus ya. Oke sobat sekalian, kita akan jalan-jalan di kebun Fahri Orchid dulu. Ini Fahri punya anggrek spesies yang sedang berbunga. Ini adalah Dendrobium frederixianum. Berasal dari Myanmar, Vietnam, Thailand, Laos. Oh ya ini ada Dendrobium spektabil yang uh, kemarin Fahri shoot sedang kenop. Sekarang sudah mekar nih sobat sekalian. Nih, Dendrobium spektabil. Oke, Fahri akan tunjukkan beberapa anggrek bulan spesies. Ada apa aja sih yang sedang berbunga? Oke, ini di belakang Fahri ada Phalaenopsis cornu red. Nih, di belakang Fahri nih. Phalaenopsis cornu red. Ini juga berasal dari Filipina, sobat sekalian. Phalaenopsis cornu red. Ini termasuk jarang yang punya untuk yang red. Bunganya tebal dan juga... Mempunyai bentuk yang unik Meskipun ukuran bunganya tidak terlalu besar Phalaenopsis cornucerviret Kemudian Fahri punya Phalaenopsis amboinensis Nih sobat sekalian Sedang berbunga Phalaenopsis amboinensis Dari Ambon sesuai dengan namanya Phalaenopsis amboinensis Kemudian Fahri juga ada Dendrobium adastra Dendrobium adastra ini adalah hybrid atau silangan antara dendrobium afilum dengan dendrobium anosmum. Ini harum sekali. Terus ada apa lagi nih? Kemarin juga Fari tunjukkan anosmum gigantea yang sedang kenop. Nah saat ini dia sudah mekar nih sobat sekalian. Meskipun belum mekar sempurna, tapi aromanya sudah sangat harum. Dendrobium anosmum gigantea. Ini juga ada katerea hybrid sebelah sini. Ini harum sekali hmm. Oke ini ada Dendrobium bracteosum fartanii Yang berasal dari Papua juga sobat sekalian Dendrobium bracteosum fartanii Berasal dari Papua Ini bunganya sangat awet Ada yang putih ada yang ungu Nah ini yang sedang berbunga yang ungu Inilah Phalaenopsis gigantea Anggrek bulan raksasa atau gigantik Phalaenopsis yang sedang berbunga Ada dua yang sedang berbunga Phalaenopsis gigantea nih sobat sekalian Bunganya tersembunyi di balik daun Berasal dari mana? Bagaimana perawatannya dan sifat-sifatnya? Mari kita bawa anggrek bulan gigantea ini Ke studio Fahri Orchid. Kita ambil ya Oke, kita bawa ke studio, nanti kita akan bahas pakai buku besar Karena kemarin ada sobat anggrek yang komen di video Fahri Bahwa sobat sekalian kangen dengan bahasan Fahri Orkid mengenai anggrek dengan buku besarnya ya sobat sekalian Jadi Fahri turutin nih sebagai bentuk rasa sayang Fahri Orkid ke sobat FO Untuk membahas anggrek bulan gigante ya dengan buku besar Fahri Orchid Sobat sekalian Biasanya sobat mengenal Anggrek bulan adalah anggrek bulan hybrid Yang berbunga mencolok Dan punya ukuran besar Seperti ini adalah Phalaenopsis hybrid Nah hari akan bahas Phalaenopsis gigantea, ya atau anggrek bulan yang masih spesies Yang memiliki kumpulan daun yang bisa sangat besar Itu panjangnya bisa mencapai 70 sampai dengan 100 cm Ini adalah Phalaenopsis gigantea Sobat sekalian Phalaenopsis gigantea Bunganya tertutup daun Daunnya memang sangat besar Ini Phalaenopsis gigantea Ini yang sudah dewasa dan sedang berbunga Kemudian ada dua Sedang berbunga Kemudian ini yang masih remaja Sobat sekalian dari ukuran remaja ini sampai berbunga itu membutuhkan waktu yang cukup lama Tiga sampai dengan lima tahun Bahkan ada yang sampai tujuh tahun Itu kenapa ketika mendapatkan anggrek halen omsidan yang sedang berbunga Itu harganya bisa cukup fantastik Bisa sangat tinggi Karena membutuhkan waktu yang lama untuk proses berbunga sobat sekalian. Kita akan bahas dengan buku besar katanya Sobat Anggrek kita akan Fahri bahas anggrek dengan buku besar ini Phalaenopsis gigantea Noted for being the largest plant in the genus this species has its drawback with modest flowers and a reputation for being slow to grow in cultivation Phalaenopsis gigantea ini termasuk penaman paling besar di jantik dan huge tanaman paling besar di genusnya jadi Phalaenopsis gigantea seperti namanya gigantea dia sangat gigantik dia termasuk Phalaenopsis paling besar di antara Phalaenopsis lain dalam genusnya Phalaenopsis dia yang paling bisa besar maka di referensi disebutkan adalah jenis Phalaenopsis yang terbesar dari genus Phalaenopsis kemudian dia memiliki bunga yang sederhana. bunga yang sederhana karena di sini disebutkan ya. This species has its drawback with modest flowers and a reputation for being slow to grow in cultivation. dan juga kelemahannya dia sangat slow grow, atau sangat lambat untuk tumbuh. in cultivation atau di penangkaran, dia sangat lambat untuk tumbuhnya. Nah ini umurnya udah sekitar 7-10 tahun sobat sekalian Ini masih belum maksimal, nanti daunnya bisa besar lagi Itu kelemahan dari Valenus Gigante adalah hubungannya yang sederhana, tapi menurut Fahri uh, Meskipun sederhana, tapi dia mempunyai daya tarik sendiri ya nah, bunganya yang super harum dan juga densely atau banyak bunganya dan punya motif yang khas meskipun tertutup daun. <laughs> Ini kan nggak kelihatan ya tertutup daun. Okay, kita bahas lebih lanjut. It is restricted to Borneo where it grows in the understory of lowland rainforest in humid, shady condition jadi sobat sekalian penyebarannya hanya di Borneo atau Kalimantan ya it is restricted to Borneo jadi terbatas di Borneo Very it grows in the understory of lowland rainforest in humid jadi dia habitatnya di hutan hujan tropis dataran rendah dengan kelembapan yang tinggi humid ya, dia suka dengan kelembapan yang tinggi nah yang dia inginkan ketika kita memelihara falenopsis gigantea dia membutuhkan humid atau kelembapan yang tinggi sehingga kita harus selalu menjaga greenhouse kita apabila kita memelihara falenopsis gigantea supaya lingkungannya lembab apa yang terjadi ketika tidak lembab nanti daunnya akan mengkerut kemudian gugur dan daunnya tinggal sedikit sobat sekalian itu yang akan terjadi Kemudian, Shady Condition, dia menyukai tempat yang teduh, suhu hangat, lembab, dan tempat yang teduh. It is sometimes known as elephant ear, for it extremely large leaves over 28 inch or 70 cm. It is sometimes known as elephant ear, for its extremely large leaves over 28 inch or 70 cm long. Sobat sekalian, orang luar biasanya menjuluki l segi Sigiganta ini sebagai kuping gajah, bukan lidah mertua ya. Bukan lidah gajah ya, tetapi elephant ear atau kuping gajah, karena daunnya yang sangat besar seperti kuping gajah. Anda bisa mencapai panjang 28 inch 28 inci atau 70 cm long atau 70 cm panjangnya ya jadi ini belum maksimal sobat sekalian N to 10 inch to 20 to 25 cm wide dengan lebar 8- sampai 10 inci atau 15 sampai dengan 25 atau 20 sampai dengan 25 cm. Ini lebarnya bisa 20 sampai 25 cm untuk lebarnya. White. So wide. Kita bahas tentang tangkai bunga. the Pendulous inflorescence. Jadi, pendulous itu apa sih jadi tangkai bunganya ini menggelantung atau menjuntai ke bawah ya, pendulous. The pendulous inflorescence up to 16 inch or 40 cm long. Panjangnya ini 16 inci atau 40 cm panjangnya. Nah, ini yang paling panjang kemarin. Densely packed with flower. Bunganya itu densely banyak. Bunganya banyak ya. Sebab bisa lihat. kita hitung ada berapa kutub 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 11 12 13 14 15. 15, kadang sampai 20, ada yang sampai 30. Dan uniknya dari inflorescence atau tangkai bunga Phalaenopsis gigantea, ketika nanti ini rontok, bunganya ini rontok, tangkai bunga ini masih berfungsi dan tidak gugur, tidak kering. Dia akan memanjang lagi, kemudian musim berikutnya dia akan berbunga lagi. Itu terus sampai panjang ke bawah seperti ini. Jadi tangkai bunga yang sudah selesai berbunga jangan dipotong karena nanti bisa memanjang dan menghasilkan bunga lagi atau bisa menghasilkan keki anakan lagi, anakan anggrek bulan. Flashy, sweetly scented flowers are about 2 inch or 5 cm across. course. Flashy ya, tebal. Jadi bunganya itu sangat tebal. Scented, baunya sangat enak. Atau sweetly scented, bunganya sangat harum. Dengan panjang bunga, uh, dengan diameter bunga itu 2 inci atau 5 cm diameter bunganya itu 2 inci atau 5 cm despite its understory habitat experience indicates that relatively high light level are necessary for flowering in cultivation meskipun dia di habitatnya dia suka dengan area yang teduh yang ternaungi, tetapi pada kenyataannya ketika di penangkaran atau di para hobbyist Apabila kita ingin memeliharanya, dia membutuhkan cahaya yang banyak, bright light Cahaya yang lebih banyak dibandingkan di habitatnya untuk menghasilkan bunga Jadi apabila sobat sekalian punya falenopsis gigantea yang sudah dewasa, sudah besar Tidak kunjung bunga, bisa jadi karena kurang cahaya sobat sekalian Jadi dia membutuhkan bright light untuk menghasilkan bunga di penangkaran atau di para hobis berbeda dengan di habitatnya, dia lebih menyukai tempat yang teduh. Jadi kesimpulannya sobat sekalian, kalian susu gantian ini termasuk anggrek spesies asli Kalimantan yang slow grower, pertumbuhannya sangat lambat sehingga harganya sangat fantastis dan juga di habitatnya dia menyukai tempat yang teduh, humid, kelembapan yang tinggi dan termasuk Anggrek yang Membutuhkan warm growing Atau suhu yang hangat Dia tumbuh di Hutan hujan tropis Dan ketika kita memelihara phalaenopsis gigantila Untuk membungakannya Dia membutuhkan Cahaya yang banyak Bright light Kelembapan yang tinggi Bagaimana supaya sobat sekalian Menjaga terima sobat sekalian Supaya lembab sobat bisa menggunakan media mos, patnum mos, yang bisa menjaga kelembapan atau mengunci kelembapan dan juga sirkulasi udaranya harus bagus hama penyakit yang sering menyerang phalaenopsis gigantea yang paling utama untuk hama adalah tungau tungau biasanya menyerang bawah daun di bagian bawah ini ditandai dengan daun nanti nama-nama berwarna kuning rata kuning rata, kemudian nanti gugur Ketika kita lihat di bawahnya, itu biasanya ada galur-galur berwarna putih. Atau berwarna tebaga, berarti dia terjangkit Tungau. Bisa mengatasinya dengan akarisida. Hama tungau biasanya menyerang ketika musim kemarau. Sedangkan musim hujan, yang paling rawan menyerang klenopsis tigantnya adalah penyakit, yaitu bercak daun. Dari... Jamur atau fungi, sobat bisa mengatasinya dengan fungisida Sekalian, fungisida untuk musim hujan, untuk pencegahan, sobat perlu menyemprotnya seminggu dua kali Sobat sekalian, untuk memelihara Phalaenopsis gantia itu tidak sulit. Hanya kita harus bersabar, karena e, biasanya sobat sekalian selalu menanyakan ketika melihat tanaman yang besar, berbunga, subur, pasti menanyakan pupuknya apa. Pupuknya adalah kesabaran, ketelatenan, dan keuletan. Jadi untuk mencapai ukuran segini itu membutuhkan waktu 3-5 tahun, bahkan 7 tahun. Jadi bukan hanya semata-mata pupuk coba sekalian, tetapi adalah agroclimate yaitu meliputi kelembapan tadi, sirkulasi udara, kemudian cahaya, hari tadi udah jelaskan di habitatnya dia sedi area atau tempat yang terawih, tetapi ketika di tempat penangkaran tempat kita dia harus bright light atau butuhkan cahaya yang cukup banyak. Yang paling pokok adalah sirkulasi udara dan juga humidity atau kelembapan. Jadi fahri jarang sekali memupuknya, coba sobat lihat gak ada pupuk di sini, tapi sobat bisa menaburkan dikasta di sini atau memberikan pupuk cair yang disemprotkan ke daun minimal sebulan dua kali untuk pengisida, untuk pencegahan sobat bisa menyemprotnya seminggu sekali apabila sudah terlanjur terkena jamur sobat menyemprotnya tiga hari satu kali sampai penyakitnya hilang atau bercak daunnya hilang jadi e, bercak daun memang sangat rawan mengincar valenopsis tidak hanya valenopsis gigantea tetapi untuk semua valenopsis memang biasanya mereka rawan terserang penyakit pada daunnya jadi sobat harus hati-hati dengan mencegah menyemprotnya dengan hemisida dan juga tungau. Tungau biasanya menyerang tanaman yang tidak terkena air hujan. Jadi, untuk mencegah tungau, cepat bisa menghujan-hujankan phalanopsis gigantea ini supaya selalu terkena air hujan sehingga tungau enggan untuk hinggap di phalanopsis gigantea. Oke, okay. untuk phalanopsis gigantea ukuran gini berapa sih harganya? relatif ya tergantung kondisi kemudian jumlah daun dan juga size-nya. kisaran harga 5 sampai dengan 8 juta itu untuk juga untuk yang remaja itu 1,5 setengah sampai dengan 3 juta sobat sudah bisa mendapatkan konsis gig yang ukuran remaja untuk seedling itu kisaran 200 sampai dengan 1 juta untuk yang seling Bagi sobat yang punya pelayanan sisip di rumah, dirawat dengan baik karena ini termasuk spesies yang unik, yang banyak menjadi incaran para kolektor. Nah, perawatannya cukup mudah, hanya dia slow grower, dan bunganya ini beraroma seperti kulit jeruk, seperti kulit jeruk wangi sekali sobat kalian. Hmm, wangi sekali, dan ini termasuk spesies yang potensial untuk disilangkan dengan penenopsis lain dia akan menurunkan sifat polkadot atau tototol pada keturunannya nanti penenopsis gigante ya bagaimana sobat tertarik untuk memilikinya? sobat bisa dapetin di Sobat sekalian itu tadi tentang Phalaenopsis gigantea Atau Anggrek bulan paling besar di genusnya Di genus Phalaenopsis Atau genus anggrek bulan Nah jadi perawatannya Tidak sulit ya untuk anggrek bulan gigantea Cuman kita harus Sabar dan juga menjaganya dari Hama tungau dan juga Penyakit busuk daun Karena jamur ataupun bakteri Phalaenopsis gigantea ini kita kembalikan ke tempat semula sobat sekalian. Oke, kita kembalikan tempat semula ya. Semoga video ini bermanfaat jadi tidak sulit untuk merawat Phalaenopsis gigante ya. Yang penting kita sabar dan menjaganya mencegah dia terkena serangan penyakit busuk daun dan juga hama dari tungau. Semoga video ini bermanfaat. Jangan khawatir, Fahri tetap membahas anggrek dan juga aroid dan juga tanaman lain. Jadi kalau Fahri sering membahas aroid akhir-akhir ini bukan berarti Fahri mengabaikan anggrek atau selingkuh dari anggrek ke aroid, tetapi memang masing-masing punya Tempat di hati saya sehingga saya akan membahasnya satu persatu. Sampai jumpa di video selanjutnya.